nggak Tapi gigi malah lalu nganggai. ini. ya. eh. Banbalik muat gigi tuh. Iya foto rame-rame. muat gigi saja. gigi tuh. Ah, pakai ah, oh, oh. oh, oh, oh, oh, tip lebaran apa? Tip lebaran apa? Tip lebaran? Banyak. Ingat apa? Hey guys Hai guys berjumpa lagi dengan saya dengan keluarga Cemara gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas a a Ayo kemana lagi, balik kembali kapan juga weh? mulai lah, saya kelim juga weh Tadu nih Tadu nih, Tadu nih Hah? Hah? Namulai numan gua wes klaam. mau itu tinggal bisa hmm. di Bu, ya. hmm. satu bisa bisa bisa? iya nah, Ya, mau ya. saya Ayo Assalamualaikum Buat ketepat Iya Ada telepon ini disalik Iya Oh iya Iya jadi lah dulu baik-baik Assalamualaikum Assalamualaikum Haa Ngiring duit Tak sempat Ya iya Baik itu minta sempat ya siap aja lah iya iya iya ya. kemarin hujan begini iya sama baik iya. Kan hujan juga nah ngeceh ih tak ngirim-ngirim ngeceh ih nah ngeceh takkan ada sudah terpal pada nah, yang terpal, kan? Ah, yoi. terpal kan? Yoi, oh, terpal. <laughs> <gatuh> bergiada, Banyak huh? nah, b ya dah banyak. berjadah oh, itu kok Pak pada Ya. Ya, jadi Ya. ya. ya. ya. ya. ya. ya. ya. ya. Ini ini ni, Ini ni nda narkon, naku ni, ini ni, nay ni narkon, nay ni, adoh ada Asmi ada juga. Ah. Ya Ya. Nah, Nunggu kabar dari Azni kan. Ya. Ya. Ya. Ya tapi begigi lemak Cuma, hmm? Banyak yang nak merasakan ya. Nah, iku Assalamualaikum. Ya. Ya. Pak wow, sehat Sehat ya. Ya, kami juga sehat juga. Kapan oleh? Aku nak ngin anak ikan bulan 7.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 Ya siapa-siapa, rombongan berbeda ada kalau apa di rumah kamu? ya, ya di rumah? oh di Bogor iya iya iya iya bahan sehat kalau? dah lebih iya banyak nah, kan kumpul Romang Aidil. Nah. kumpul kalau. Ya, baik tak ada nah. balik, nah. yeah. aydin, aydin. Oh, nah, nah, Ya. Aidil. Apa? ya. Alhamdulillah, Ya, biasa baik. Ya, alhamdulillah sehat kenapa? gigi tuh? hah? Ya. ini <m urusun> nah, oh iya iya Bari hari, oh, eh? hari, hari dari mayang tidur sama apa? iya Apa gawe-gawe ini Penampilan baik. hah? dampak kait amat, wiped ide here now jam pak, Iya, iya, iya, iya, ya, iya, iya, oh. hmm. ya. tak iya, ngobong iya, aku iya, aku iya, hatiku iya, pakam iya, iya, hatiku orang iya, iya, iya, iya, nih. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, HP hatiku dah. Bocor dari SMS. karena someone... ada Ya, mate uh. Ya, Belum datang dan anu. Masih der, belum Mangadi <laughs> kan, mangadi tebal, bacanya. berapa? Idu, banyak, kenapa banyak? Nak kemana mana kau? Nak dah dulu, pakai apa? ada lagi ya? Ada lagi ya? Lagi lagi? Lagi lagi? Lagi lagi?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 Ngomong, gue udah ngelewat sama siapa? Gak usah marah. Ngomong, gue udah ngelewat sama gue. Gue ngomong, gue udah apa nak apa ya? Mas, aku akan juga, dua ibu. Iya. cepat Cepat. cepat Hai mah aku deh hi guys, bye guys, berjumpa lagi dengan saya dengan keluarga. cemara. cemara. ngomong-ngomong. keluarga cemara, ngomong karena iya, kalem kalem. eh kakak? iya. anda lebih sekali. ini enggak suka gelang, itu deh. nggak mau nggak suka gelang itu deh. entar deh. Ya, jual mahal, jual mahal. Ya. bertarik nah, bertarif, ya. Gaji ya. tidak lagi belum siapnya tiga panggilan video tak terjawab lah berapa bulan mau berapa bulan kita Aku <tuk> berarti kenyaan, jago foto, anak motok. belum punya. oh, ini, gitu. Masuk galoh, kote ya, masuk, jempol. Oh, kakak, ah, <tulit> Oh di kaki lagi. Jangan satu, satu, dua, tiga, dah. Masih ada gigi ya? Oh ya, lengkap <tulit> <kita> masih. <tulit> Ah, lagi baru. Asli. Asli ya? Mana Belum subscribe. Belum, belum, belum. nonton. Belum. belum subscribe ya? Belum. Belum, belum belum. belum buka ada ada youtube ya, belum subscribe. Belum. 3 menit. Yo kopi? iya kopi kopinya banyak iya kopinya banyak jangan ambil enak kita tulang waktu itu tip lebaran apa? tip lebaran apa? tip lebaran? hmm banyak yang apa? lontong lontong lontong lontong lontong apa? tempat pemakan? iya Ya, hmm, ya. Tipnya makan. Oh, tipnya. foto model. Tipnya makan. itu. Pak mana rasanya? Rasanya, renyah atau kalau asin manis? Oh iya. apa ini? ya. kacang kau ngapain apa yang namanya kopi kopi kopi kopi wow. oh mantap wow, mantap asli mm. manis aduh mm. ada masuk mm. aku mm. itu nih belaga di belaga ya lain Nah, kamu tukang es. Tukang es. Tukang es es. Tip-tip jadi tuang es yang baik. Ono. Jadi saran tip loh. es. Pakca. Nah, oke apa bahan ya? oke es oh makan oh, bahan bahan bahan Enak. <laughs> nah, hobi kau, enak hobimu? hobimu? hobimu apa hobimu? es krim! Bahaw, makan ya? es krim? iya hmm, mana kan cuman? ada siapa namanya? kakak susi namanya? bukan, bukan siapa? si si si si, si namanya sampai ke gua nih kok. Nah, nah. Ya, ameh. He ka pungantar Kurang pengantar. Nah. pengantar. <hiss <hiss> <hiss> ini kok. He ka, senyum seduknya. He Gigi gigi nah. gigi. Gigi. <hiss> Kenapa gigi Anda bolong? eh Hah? <hiss> jawab dulu lah. tahu. Kenapa gigi Anda bolong? Enggak tahu. Nah ayo. ke depan. Ayo. kakak ke ya, kenapa? Mau napang? Mau napang? Mau Di bawah. Ya, kenapa? Di bawah. Uso lah, Uso lah, Uso lah. Iyo. Ma, Di musola. Di Ayo, ya, tunjukkan, tunjukkan. Mati kucing kau tidak, tidak hidup. apa namanya Risa. JJ nggak JJ namanya? Rido, ini jantan, tuh. Ini kan, apa? Wow, bawa, bawa balik ya? Tidak. ya. Iya, jelas, jelas, jelaskan, jelas, jelas, jelaskan Pak. Jelaskan dulu Pak. jelas, jelas, Pak. jelas, jelas, jelas, jelas, jelas, jelas, jelas, jelas, jelas, jelas, jelaskan Tunjukkan dulu lo, napang mana? Mana napangmu? Napang kunto. Ayo. apa jenisnya? Namanya itu bocap. Hah? Apa artinya? Botol kecap. <laughs> yang benar yang benar yang benar. Botol kecap mana? Gacak botol kecap tuh. Oh, tabungnya ke ni? Hmm, ya ya. <laughs> Jelaskan dulu beda yang kongko apa no? Oh, kan? beda. Oh, kan tertidi nampak. Banyak beda. Ah. Yang ah, uh -huh. eh, eh, eh, ah, Apa tete, yang lain? yang ini tergendeng. Jenis peluru apa? <tuk> Nah, kena peluru-peluru Nah, ah, ah, ah, ah, es krim banyaknya air, ya, Kakak Kakak hmm, ya, Kakak, ya. es krim banyaknya air ya, Nampang buruk nama ya Iya Peng burung ya Peng angin Peng angin <laughs> ya Iya, iya, iya eh, Kakak Nampang air Nampang air Oh, lho lho, lho, lho, lho, lho Sudah hmm. Nampang air Tak jelas informasinya oh itu siapa dulu. Nah, tunjuk ke anak mana? Nah, kita hanya... tabungnya... tabungnya... tabungnya lain. Um, hmm, itu kena bakal apa? ini teropongnya... teropong ya? Oh, anu, beda di sini ya? Iya, itu agak besar ya? Besar ini untuk mengetap suara. ya, redam, ya? Oh, iya. Perhatian, perhatian. Asmin Mari akan bicara dengan sesama dan secepatnya. Perhatian, perhatian. Silakan wapas Madrid bicara. Uh, uh, uh, terima kasih bapak sebelumnya. Uh, uh. Selamat menikmati video ini. Jangan sampai ketawa kakak kikik ya. Uh, uh, uh, uh. Silahkan menonton video ini sampai habis Jangan lupa minum setelah itu makan Kebalik ya Jangan lupa makan setelah itu minum Dan tidur siang Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dadah guys Terima kasih